Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? ha <laughs> <coughs> Ken aku mencoba tapi ku mati tanam. tapi Bu serambi ini Bu serambi babo. Bu serambi babo. Bu serambi babo. Bukannya mari kita lihat Pastanya maja Kamu punya bullpen gak? Soalnya aku mau menulis di hatimu Oh Oh After go, go. Let it go. Go. <coughs> jatuh jatuh oke okay, guys kalau anak kecil jangan main hp mulu anak kecil ya Saudara di kap lap, di salah di tadi. Aku takkan